Kalau anda dahwa buat Hasan Azadali, pinteri setanu uang soleh dipermalukan kon eling dosan itu dok. Nai seling dosan akhirnya mulang gak gelem berjuang gak gelem. Mereka ngerasawake kurang bersih sih. Akhirnya ribuan uang Islam bahkan jutaan nganggur kape, gak ngambil peran di Izzatil Islam, wal Muslim. Mereka depok soeling dosan itu dok. Mana kau ada tiga IPD, kau tak elmoni kau. Kau ayo dua itu soya eling. Tapi kau eling terus semua berkau kena eling terus, jadi mulang ngandani keapian jadi misalnya pangeran ken, apa? ngaji gusti, tiap gusti ngaji, ngarep, gusti, pas jujur, berarti mengabaikan nikmati Allah.